Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Jura dan Rizki Ilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya bersama dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru, menarik, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini sahabat ya. Tentunya kita ke pertama ada kabar spesial banget dari pilar yang mana siang hari ini tentunya sedang di lokasi syuting dia terlihat tentunya pakai jaket twitter warna kuning dia sangat ganteng dan keren banget ini info dari bang Aril mudah-mudahan abang Bilar selalu diberikan kesehatan dan tentunya kelancaran pas tersebut juga telah di kembali oleh akun instagram Armanda Sari Habibie mengatakan dalam kalimat caption semangat syutingnya anak baik semangat Iqbal sekarang ada di perbatasan Malaysia, wow <gifat> luar biasa persahabat ya, dukungan dari fans sangat tentunya kompak mudah-mudahan kita tetap solid, mendukung, mendoakan hingga mensupport untuk Lesti maupun Rizky Bilar selanjutnya kita lihat juga persahabat, ada momen spesial banget di channel Youtube nya Bang Adi Sky yang mana tentunya Bang Adi Kasih kado Atau hadiah Hinata Persahabat ya Kepada Rizky Bilar Tentunya dari rote wajahnya Bang Bilar Sangat sumringah banget Bahagia persahabat ya Tentunya mainan yang diidam-idamkan Akhirnya dikasih juga kejutan oleh Adi Sky Luar biasa pertemanan mereka Mudah-mudahan selalu lancar Selalu nagang dan selalu kompak persahabat ya Dan kita lihat Gimana ya, tentunya Tentunya Hadiah yang diberikan adis Sky tersebut itu ada idenya dari dede lesti persahabat ya makin bangga kita sama dede lesti kejora apa yang diinginkan oleh rizky bilar unggahan tersebut telah direpost oleh akun instagram lesti bilar galeri ada kalimat caption juga yang dituliskan calon bini emang paling tahu apa keinginan pasangannya Masya Allah sih karena kelihatan senang banget dapat kado dari Bang Rahmat. Wow, <tuh> Adik maksudnya para sahabat ya. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, yakni dari akun Lina, Zehra mengatakan, nanti kalau udah punya anak siap-siap aja dijagain koleksinya biar gak diobrak-abrik ma anaknya. Tuh diingetin ya Bang Bilar. Mudah-mudahan saja kejutan selalu kita dapatkan dari idola kita ini. Dan mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid untuk mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Ada komentar lain diberikan dalam mesin tersebut yaitu Dari akun Dewi Relawati Tilegon mengatakan dalam kolom komentar. Kakak bakalan nambah anteng mainin narutonya. Alhamdulillah dapat tambahan koleksi narutonya. Terima kasih bang Adi Sky. Tuh, respon yang sangat positif. Dari fans Pasabati ya, doakan terus untuk idola kita mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan dan kesehatan. Dan selanjutnya, para sahabat ya, kita juga mendapatkan info kembali diingatkan kembali oleh ANTV, para sahabat, ya, bahwa segera hadir Acara cinta abadi Leslar yang akan ditayangkan live di ANTV Bersahabat Ya luar biasa, nanti membuat kita makin gak sabar Diingatkan kembali lagi Bersahabat, ya ada kalimat caption yang dituliskan Yes, akhirnya kabar yang dinanti-nanti datang juga nih ANTV Lovers Dan Leslar Lovers masih semangatkan kan menyambut perayaan cinta abadi Leslar Lesti dan Rizky Dilar yang akan segera bersatu Siapkan diri kamu yuk jadi saksi kesakralan kisah cinta abadi Rizky Billar dan Lesti Kejora yang akan menjadi pernikahan terbesar dan terfenomenal segera eksklusif hanya di ANTV. Tu ya, sebarkan ke Lesla Lovers yang lainnya bahwa acara Cinta Abadi Lesnar akan segera hadir live di ANTV. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Billar. Tentunya banyak sekali yang gak sabar para ya Tentunya dari akun ismeinda.unscore mengatakan gak sabar min kapan tayangnya Wow tanggalnya belum dikasih tahu para ya Tetapi kita sudah tahu akan disiarkan langsung di atp Mudah-mudahan saja ada kabar bahagia dan kejutan yang sangat luar biasa dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Billar. dan kita mendapatkan peluncuran persahabatnya, acara cinta abadi Leslar, kita lihat di ANTV juga yang mana ada tiga acara inti dalam acara tersebut yakni pengajian dan upacara adat yang kedua lepas lanjang dan malam romantis yang ketiga resepsi Medan segera di ANTV itu persahabatnya Cinta Badi Lesnar tentunya tiga acara yang akan tentunya diberikan Untuk kita semua for fans Lesnar Lovers. Unggahan tersebut telah repost kembali oleh akun Instagram HP Red Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Terima kasih Yamin selalu diingatkan Udah kayak minum obat tiga kali satu hari Wow <laughs> Emang cute banget nih Mimin Antefe selalu memberikan kabar tetapi tanggalnya belum diinfokan persahabat ya Mudah-mudahan saja segera secepatnya kita mendapatkan tanggal acara tersebut Dan kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan acara rangka yang pernikahan Lesti dan rizki Dilar Selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin ya robbal Alamin dan ya mudah-mudahan ya kita mendapatkan 10 selanjutnya, tetap pentingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di siang menjelang sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.